Oke okay guys, balik lagi sama gua selai Games. Oh, like door, the stranger, Kali ini gua nge-review uh, Elite Pass yang tadi gua baru beli apa aja dapetnya wow. Kita di sini dapat motor, dapat iDrop dan sebagainya ya guys, sampai ujung sini. Kita baru baru dapat badge-nya baru sampai 195 guys. Kita akan kumpulin lagi sampai ke 225 guys. Gua pengen dapetin yang orang ininya guys. Oke, kita ngebas lagi. Kita lihat ke senjata dulu deh, senjata. Eh jangan kita lihat ke koleksi dulu koleksi koleksi kita kelihatan terlihat lebih ya. dapet ini kita dapet goyang-goyang oke okay. dapet motor juga tapi motor sini udah pakai aja hmm. dapat tas juga kami ini tas tas kayak di bajak laut tuh apa namanya yang hitam tuh yang gede tuh ah tahu tuh namanya yang pokoknya dah sama dapet skateboard skateboard aja ih bisa guys di katanya tuh klap klip klip tanpa basa-basi lagi kali ini masuk langsung kita langsung tes apakah, bagu apakah bagus eh uh, edit pasnya kita langsung coba aja di ranked guys mulai eh taruh. so mulai guys hmm. ya, sudah 44 guys, dari 194. Hmm. Hmm. It's a maze full of competitors, my instincts are in sync, my only weapon, bro, And I ain't backing down, I ain't giving up, nah. They want to tear it down, I'ma build it up. Up in the clouds, where I want to of the fittest, I ain't running, man. That's the sound of the victory, after it's all done. You're amazing, dude. Uh, uh, uh, to to the to the back, to the take it to front, to the back. terus di bim saka jg, kecewain guys Sorry sorry ya, sorry banget ini Sorry guys, sorry guys, karena mangguk bersikter. Ada es krim berikutnya ini dari bawah sih oke okay, dan mengangkat kulitnya juga langsung kita turun aja guys tanpa basa-basi kita pakai perdamanya di sini guys pakai perdamanya, iya. sendiri, bukan main berdua. misi kita nyari itu guys. nyari para pal. kita akan nyari parapal, guys, misi kita itu, guys. Parapal, gimana mana para parapal? <San> <San> Ada apa, guys? Pakai jerat. di rumah perdama guys. guys. Wow, pandes sembadaan guys. sorry sorry, sorry. Yang ngebak tadi, guys de la ngomong-ngomong kita nyari tas Gak ketemu-temu ya guys Baru pelaku doang ini guys It's, Ada tas guys Banyakan -banyak, guys burunya Kita dapat glowa lagi guys, glowa kita banyak guys. Oke kita ambil 5 aja. Buat iya kita ambil dua lagi, biarin nih, biarin. Numpang apa? Ini banyak buat shotgun guys Shotgun banyak banget dari tadi Kita nemu guys Kita nemu shotgun Jalan dikit shotgun Jalan dikit shotgun Guys kenapaan, yes. yes. apaan guys Ini apaan rapal guys Kita nemu parapal guys Ini Kita ambil ya. aja kan ke basi-basi guys Hai, hai, ya sini hai, oke hai, hai, hai, hai, guys sorry sorry hai, ngalikat guys, ngalikat guys. Wih, ya gue mati kenal lepetin ini mana nih? Tuh kan lepetin gue sendiri. Oke. Cepat kita naik, cepat kita naik. Tahu dulu, tahu dulu. Di sini nyari nyabut jamur dulu. ini kita nggak pakai nih yang sebelah kiri kita nih apa tau namanya? Tahu, aja aja kita aja. kita irit kita nih kita, so. kita turun ke jalan guys, keding mati di sana guys, keding kotak mati. terna mendap-mendap guys. Eh. Ya, udah ya pas mulu nih guys. Sorry banget guys. kita muter-muter aja dulu sini orang gila orang gila musuh oh, musuh di mana musuh engkau musuh is gold lagi guys Ancurinnya. nah ah ohis sudah sudah ada api tuh mendek dia oke nice Bukan danger kita tingkat satu cerahan dulu guys. Oh hmm. gini, gini, ada danger guys. Kita ada, ada danger kita Gua mah udah males kalau busan ambil danger Gua pernah kena danger Kau mau batu danger Tiba-tiba dangernya Udah jambur aja Aduh dari tadi sembilan plus mulu 9 plus 9 plus plus Guys, musuh, guys. Oh, kecah kepalanya pecah ke guys. Oke, okay, guys. Kita, sini, kita ambil, kita ambil, guys. Kita ambil guys, kita ambil dulu. Mari dengan kita naik okay. Kita gain dulu taguin emot baru guys, ding, deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, deng, anjay. Kita, tapi kita di sini jangan sombong dulu guys, kita jangan sombong dulu, kita seru dulu aja. seru aja, kita kejola guys, kita kejola. kita takutnya, kalau gua takutnya ada musuh yang lebih berbahaya dari tadi guys. Tadi patah-patah guys jaringannya Jadi jelek Musuhnya di, Tanti di kiri, di kanan Musuhnya, keren gila musuhnya Padahal bukan jaringannya yang gila Karena jaringan gue yang gila guys Terus gue juga Mohon maafin kalau Tutur kata gua salah atau gimana, maafin gue ya guys Karena gua baru pertama kali bikin guys Eh ada musuh guys, ada musuh Ada mobil ada mobil mobil. Eh, kita gigih. guys. gilai bangsat sorry guys mohon, ma mohon maaf nih karena emang tai siup anjing bye